Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hampir setahun nih saya nggak update video ya Oke ini kembali lagi ya Saya update videonya Mau ngasih kabar Ini channel nggak mati sih Memang lama aja update-nya Soalnya kalau di kehidupan nyata Saya sambil kerja juga Ini kan nih bayar semua nih Mau hostingnya Mau ya pokoknya pada bayar dah Jadi Susah update-nya, oke. Okay. Ini saya mau ngasih kabarnya, ada proyek nih, proyeknya bikin browser sih. Nanti ya, doain saja. Mudah-mudahan saya rezekinya lancar, eh, diberi kekuatan nih, biar kerja nggak gampang sakit, terus diberi kecerdasan dalam hal coding. Nah, itu aja, kita akhiri biar subtitlenya kepanjangan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu Allah ilaha ilaha angta Astagfiruka wa tubi laika